Ibnu Sina lahir di Bukhara, Uzbekistan, pada tahun 980. Dunia Barat mengenalnya dengan nama Afisena. Dia adalah ilmuwan Islam di bidang kedokteran. Dialah orang pertama yang mengobati orang sakit dengan cara menyuntikan obat ke tubuh pasien. Kitab-kitab penyembuhan dan kedokterannya masih sebagai rujukan dan penelitian dunia kedokteran hingga saat ini.